Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Dan di sini kita akan mengerjakan exercise 4-8, Display a Stock Requirement List. Kita perlu masuk ke transaksi di folder logistik, kemudian production, kemudian kita pilih shop floor control, lalu pilih information system Kemudian kita pilih MD04 stock requirement list Untuk barang R strip F1 nomor login kita buka dengan menekan tombol enter Di code MD04 ini menunjukkan jumlah stok atau requirement list untuk barang yang akan kita produksi di sini kita dapat melihat bahwa barang R-F1 nomor login jumlah stoknya adalah 0. Belum ada proses produksi yang dilakukan. Tidak perlu khawatir jika teman-teman melihat available quantity milik teman-teman berbeda dengan yang tertera di layar saya ini. Yang pasti teman-teman dapat menggunakan tikot MD-04 ini untuk melihat stok atau requirement list. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.